ini guys jalan yang sering dilewati ular piton guys Tuh, semoga kita bisa ketemu ularnya guys ini guys jalannya guys tuh